sudah Pak. Nah, untuk nanti gitaknya berapa kali untuk pembelian datanya? Tapi... Nanti kalau saya kasih ke Bapak, Bapak masuk akun saya, Pak. Akun saya Bapak netes kan. Ya, lanjut, Min. Woi, awas. Sudah terima dari Bapak, terserah yang badal ya. hati-hati kan. Akun Shopee aja, Bapak. Wah. Nah, ini sudah berapa lama digunakan? 6 tahun, Pak. 6 tahun ya. lama hmm, sekali 6 tahun ini tidak merasa ada yang ke kecewakan Kemudian barangnya ataupun juga -nya. Aman, Bapak. Aman-aman saja Tidak Aman -aman ya. ya ada kendala, Pak. Nah, nah ini sebelumnya pernah dihubungi tidak dari layanan konter ataupun juga pak dari email apa, tidak ada tidak pernah bapak tidak saja iya. okay. ya. ya. oke siap terus pak lanjut pak Tunggu sebentar, nanti lanjut melalai nabrak loh. Huh? Hah? Dapat dari dia tiga juta dari Sophie. Oh. Kita ikutin aja alurnya. Permainannya gimana? J ya? Gimana pak? Gimana pak? Halo. Sambil ngobrol ini ada, nih pak? Tiga, ini nggak ada permainan teman-teman, nggak ada permainan seperti bola, jaga ya. Oke siap. Hah? Ini tak lagi ramai konter kita pak. Jadi sambil gurau-gurau sama temen-temen. Oh yang, oh, yang apa, apa ya eh eh buat apaan nanti pecah itu lanjut, tak? lanjut tak? Ya, ya, pak lanjut pak iya iya pak iya gak boleh ini orang telepon terusnya halo halo bapak sudah ada yang menghubungi ya, kak ada Pak, cuman handphonenya untuk ya. telepon WA ini Bapak ini gimana kalau nanti saya angkat putus Entah. dong telepon kita? Ya, gak, gak. Terputin, Pak. Pantain, saja. Nah, saja ya. Oke okay, siap. Hah? Uh. <susuk> <susuk> <susuk> Halo. Halo Bapak. Halo, bapak. Ini sudah ada yang ini kita ulang ya nanti diangkat. Pak, mm -hmm, terus Pak. Ya. Oh. Nah, nanti sudah ya, nanti dia langsung ya. Oke, Pak, tak angkat Pak. Halo, selamat malam nanti nah oh, udah pak terus lagi pak ya halo ya halo gimana ya pak gimana pak sudah dihubungi sudah pak nah untuk kita tangkanya berapa kak untuk berdasarkan tanya nanti kalau saya kasih ke bapak bapak masuk akun saya pak akun saya bapak retest ya gitu ya Nanti kalau saya kasihkan kode nah, saya ke bapak, ke nanti bapak watir, akses akun saya begitu. Ya aku eh, ya Sekarang gini pak, gini pak. <susuk> di eh guys, dimatiin guys, dimatiin. usah khawatir loh, aku nggak khawatir. Nuntut yang sopan, alhamdulillah. Doa <susuk> guys, o -ak, o -ak.